Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam dan UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, dijual seharga Rp 567.000, naik Rp 5.000 dari harga kemarin. Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp519.000, naik Rp2.000 dibandingkan harga sebelumnya. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga rp rupiah, naik Rp10.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp972.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.909.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.762.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 17 Juni 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.